Kali Aurut besar. Ini tanggul irigasi jebol di hulu sungai Kali Sumirah. Masih menggenang ke perkampungan. Makin besar aja airnya padahal hujannya udah turun. Bahkan Karang Balai Ketua RW 2 RW 3. Hulu Sungai Tebet banjir masuk rumah warga. Bayi masih yang rumah untuk saat ini Pak ini udah jam sekian air itu luapan dari irigasi saya kira makin besar masuk ke pemukiman informasinya dari kali aur itu meluntak sehingga ini kadar air yang masuk ke arah Masjid Jami betul Mukminin banjir masuk halaman Masjid betul Mukminin